Cara beli saham bagi pemula, jangan lupa memantau pasar Investasi saham menjadi salah satu investasi jangka panjang yang menguntungkan Trend berinvestasi di kalangan masyarakat pun semakin meningkat Bersamaan dengan semakin baiknya literasi keuangan Bagi kamu, para pemula, cara beli saham bukanlah perkara sulit Walau demikian, kamu tetap harus memperhatikan berbagai hal agar tidak rugi di tengah jalannya investasi Berikut hal-hal yang harus dilakukan para pemula saat akan membeli saham. Tentukan perusahaan sekuritas. Langkah pertama, cara beli saham bagi pemula adalah dengan menentukan perusahaan sekuritas tempatmu mau berinteraksi saham. Perusahaan sekuritas merupakan perantara jual-beli saham dan proses pembukaan rekening pada berusaha efek Indonesia. Sebelum menentukannya, pastikan terlebih dahulu legalitas dari perusahaan tersebut. Buka rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah atau RDN merupakan rekening yang dimiliki oleh para investor untuk melakukan transaksi jual-beli di pasar modal. Tahapan-tahapan dalam pembukaan RDN adalah menyimpan dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP bagi WNI, atau KITAS dan password bagi WNA. Kemudian siapkan juga fotokopi bagian depan buku tabungan yang kamu miliki disertai dua lembar matrai. Selanjutnya, pilih sekuritas tempat kamu akan membuat rekening tersebut. Kamu bisa memilih bank sekuritas yang sudah mendapatkan pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Isi formulir dan seluruh informasi yang dibutuhkan sebelum menyetorkan deposit awal pada RDN tersebut. Nilai setoran awal dari bank sekuritas umumnya rp rupiah hingga 3 juta rupiah. Pilih saham yang akan dibeli. Meski sudah memilih rekening RDN, membeli saham tak bisa dilakukan sembarangan. Untuk memilihnya, gunakan aplikasi milik bank sekuritas yang sekaligus berfungsi sebagai alat pantau. Namun, sebelum kamu memutuskan membeli saham, baca dengan teliti laporan keuangan dan kinerja perusahaan yang sahamnya ingin kamu beli. Kini, kamu juga bisa membeli saham dengan aplikasi daring seperti Ajaib, Bionz atau Bidin. Pantau Pergerakan Pasar Setelah memutuskan untuk membeli saham pertama, bukan berarti pekerjaan rumah selesai. Seorang investor tetap wajib memantau pergerakan pasar. Kamu bisa menggunakan media sosial atau situs berita yang mengulas harga saham untuk mengetahui pergerakan saham kamu.